Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Derosa Auto. Teman-teman, hari ini uh, kita mau review stok-stok mobil Derosa Auto. Ikutin terus stok-stok mobil Derosa Auto. Oh ya, untuk teman-teman yang showroom atau punya unitnya mau di-review, silahkan hubungi Derosa Auto atau nomor no, telepon di kolom deskripsi kami. Nah, Teman-teman, suatu kesuksesan itu butuh proses ya, teman-teman. Jadi, terima kasih banget yang sudah subscribe, like, share. Semoga channel kami berkembang. Terima kasih juga yang uh, untuk komen-komen yang membangun dan membantu. Jadi, teman-teman, terima kasih juga untuk perhatian, teman-teman. Hari ini, Rosa mau review stop-stop mobil di Rosa Oto Ada sekitar 3 unit, 4 unit. 4 unit yang lagi mudah-mudahan menjadi rekomendasi untuk teman-teman nah kita mulai langsung teman-teman karena harus sudah mulai gelap ini ada Avanza E kita lihat dulu ya ini ada Avanza E tahun 2011 teman-teman transmisinya manual kilometernya masih cakep banget deh pokoknya nih mobilnya rekomen banget karena langka banget ini rawatan atau jarang pakai teman-teman Pasti jangan teman-teman jarang nemu mobil kayak gini karena semuanya masih orisinil service record juga mesin dijamin jarang ini atau uh, mobil uh, mobil bekas uh, rasa baru teman-teman ini kilometernya baru 70.000 teman-teman di tahun 2011 baru70.000 jadi semua masih worth it mesin semua masih uh, bagus teman-teman mobil langka teman-teman ini kita jual harganya lumayan murah juga teman-teman. Tanggerang Kota. E, platnya genap. Alamat SNK Tanggerang Kota pajak panjang di bulan Oktober 2023. Pajaknya masih panjang. Ini kita buka harga di 90 juta teman-teman. Pokoknya mobilnya masih cakep banget, grace banget, mesin apa semua masih ori, servis record pula teman-teman. KM-nya nggak kaleng-kaleng pokoknya, bodi juga masih oke. Okay. Mobil jarang ada kayak gini nih yang masih worth it banget, dijamin banget teman-teman. Ini buka harga 90 juta, nego tipis ya teman-teman ya. Nah kalau untuk paket kreditnya di DP15 juta, angsuran sekitar 3,6 angsuran sekitar 2,6 sampai 2,7 selama 4 tahun nah next lagi kita ada Ayla Ayla tahun 2013 tipe X manual KM nya masih 42.000 pasien kayak waktu itu pernah kita review ya teman-teman ini sudah terdp tapi tertolak teman-teman jadi Rosa reviewin lagi ini KM masih 42.000 Pajak panjang September ya, bulan September atas nama perorangan, alamat STNK Tangerang Kota. I, buka harga di 82 juta teman-teman, nego tipis juga ya teman-teman, karena kita sudah mepet. Nah, untuk paket kreditnya di DP10 juta, angsuran 2,6 selama 4 tahun. Mobil juga masih cakep banget, kooptit, kilometer masih rendah, servis record pokoknya dijamin mobil juga. Next lagi kita ada Alfa teman-teman nah teman-teman kita ada Alfa tipe V tahun 2003 transmisi metik KM 117 ribuan ini pajaknya panjang bulan 1 Januari ya teman-teman pajak masih panjang atas nama perorangan alamat SNK Jakarta Timur harga 140 juta cash aja teman-teman ini untuk cash aja tapi negotifis teman-teman ya boleh uh, silakan WA atau telepon langsung ke channel Dorosoto ini semua mobil masih orisinil uh, cakep banget katanya uh, dijamin mesin pun gak bekas nabek ada bekas banjir enggak bekas insiden apapun pokoknya teman-teman worth it untuk dimiliki mobil Alphard nih tahun 2003. Nah, next lagi kita ada Mobilio. Mobilio tahun 2016 uh, matic transmisi matic, KM-nya masih 83000 ribuan, pajaknya panjang bulan Februari atas nama perorangan. Alamat STNK-nya ini Alamat STNK nya Jakarta Utara Kita buka harga Di 150 juta Aja teman-teman 150 juta nego tipis juga teman-teman Yang minat yang serius Datang langsung cek unit eh, Nego sampai jadi pokoknya derosa auto itu Untuk teman-teman Ngasih yang terbaik pokoknya Kita ada paket kreditnya di DP 25 juta angsuran Sekitar 37-38 sampai 3, selama 4 tahun. Nah, untuk uh, kondisi mobil, uh, teman-teman bisa cek unit atau uh, lihat uh, reviewan nanti kita tampilin juga untuk interior, eksterior. Pokoknya, dijamin juga untuk gak ada bekas nabrak atau bekas banjir. Mobil semua masih worth it semua, masih bagus. KM masih lumayan bagus. Jadi, rekomend banget untuk yang lagi cari-cari unit atau ada mobil pilihannya, silahkan hubungi di Rosa Auto atau nomor telepon yang di kolom deskripsi kami. Nah, segitu aja teman-teman, reviewan dari Rosa. Terima kasih banyak. Apabila ada salah-salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaklumi, semua masih belajar ya teman-teman. Jadi, berilah semangat, berilah Komen yang membangun tetap semangat. Salam dari Auto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.